So, for society, sebentar lagi akan dimulai. Berikut wawancara eksklusif Iqra dengan salah satu subjek matter ekspertisnya, yaitu Mbak Sekar Utami Setia-Stuti selaku dosen di FEB UGM. Nah, kalau dilihat dari data quarter ke quarter, memang sudah sekitar tiga quarter ini kita pertumbuhannya negatif. Berarti uh, lebih rendah daripada quarter yang lalu. Tapi sebenarnya untuk menuju ke resesi itu, kita harus melihat data yang year on year. Uh, kalau data year on year, berarti kita masih harus melihat apakah quarter depan itu kita uh, pertumbuhannya negatif lagi, apakah terjadi kontraksi lagi. Uh, kalau dari uh, pemerintah, dari Bank Indonesia, sebenarnya masih ada optimisme untuk kita bisa tumbuh, walaupun nggak jauh dari 0%, sekitar 0, 0, 0, 0 tapi itu juga karena kita menghadapi wabah COVID-19 itu semua tergantung dari bagaimana penyebaran outbreak ini dalam tiga bulan ke depan. Um, kalau kita lihat sebenarnya Indonesia dibandingkan negara-negara lain kontrasinya nggak terlalu parah ya kalau dibandingkan misalnya Singapura kemarin year on year itu sampai minus 12, uh, Filipina itu sekarang udah keluar juga datanya year on year minusnya lebih dari kalau nggak salah. Jadi kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga, uh, we're not actually that bad. Tapi itu juga karena intervensi uh, lockdown di negara-negara tersebut lebih ketat daripada di Indonesia. Jadi memang kontraksi itu go hand in hand uh, dengan bagaimana ketatnya lockdown di negara itu. Nah, kalau kita mau melihat lebih dalam lagi, misalnya ke sektor keuangan, ketakutannya eh, memang kemudian kalau banyak perusahaan-perusahaan itu yang gagal bayar, atau misalnya konsumen yang gagal bayar, misalnya kredit mobil, terus kemudian dia kehilangan pekerjaan, maka itu akan berimbas juga ke sektor keuangan. Jadi eh, kalau kita lihat transmisi mekanismenya itu, jadi satu sektor itu akan berimbas ke sektor lain. Nah apa yang bisa dilakukan pemerintah sebenarnya kemarin dengan perpu uh, yang beberapa bulan lalu sudah dikeluarkan itu stimulusnya cukup bagus kalau dilihat nah, ada stimulus buat, buat uh, masyarakat masyarakat uh, kurang mampu misalnya dengan BLT uh, misalnya persempatan PKH atau misalnya juga kalau kita kemarin melihat dari sisi U, eh, dari sisi UMKM ada uh, pelonggaran kredit misalnya. Nah, tapi um, kalau kita lihat data penyerapan anggaran pemerintah, itu masih rendah. Rendah banget. Jadi kayak programnya ada, tapi nggak agresif. gitu maksudnya. Okay. Jadi mungkin kalau kita melihat dari intervensi pemerintah, memang harus lebih agresif di uh, kuartal berikutnya. Kalau kita melihat GDP itu kan, pembentuknya ada uh, banyak ya. kalau kan. GDP itu ada, ada, ada dari sisi uh, produksi, ada dari pengeluaran. Nah, di situ ada, ada consumption, ada uh, investment, ada government consumption, dan ada ekspor impor Nah, yang untuk government uh, consumption ini masih rendah sebenarnya, masih bisa dipush lagi. Kalau kemudian uh, pencairan anggaran pemerintah itu lebih cepat. Nah, uh, intervensi lain sebenarnya kalau kita melihat yang agak jangka panjang ya, karena kalau misalnya ini krisisnya berkepanjangan karena covid uh, outbreak itu kemudian tidak teratasi dari sisi epidemiologi, uh, maka semakin lama kita berada dalam zona negatif uh, kontraksi itu, maka nanti akan semakin susah juga pemerintah untuk uh, uh, penerimaannya juga berkurangan berkurang kan, dari pajak. Kan. Jadi itu nanti kayak ada snowballing effect. Nah kalau udah begitu nanti kemudian sektor keuangannya juga masih terimbas. Sekarang masih nggak kelihatan gitu kan, karena uh, misalnya ada restruktur, program restrukturisasi, uh, all things that would help the um, borrowers in the short term gitu. Tapi nanti kalau kemudian dia, misalnya aja kalau kita punya usaha, kemudian udah satu tahun kita nggak, nggak nggak misalnya profitnya negatif atau profitnya nggak terlalu banyak maka kan kemudian lama-kelamaan kita nggak akan bisa membayar utang. Tapi itu kan itu terjadi setelah misalnya 12 bulan, 18 bulan setelah sudah tidak ada lagi program restrukturisasi utang. Jadi efeknya sebenarnya ada jangka pendek dan ada jangka, ada jangka panjang. cuma memang pemerintah harus lebih agresif. Kontribusinya akan besar banget ya karena Tiga um, bulan yang lalu, empat bulan yang lalu, siapa yang nyangka kita akan ada di kondisi saya? No one have ever thought about that. Nggak cuma di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. So it's always a problem. Nah, kalau kita mau melihat uh, macroeconomic modeling, itu sebenarnya uh, perkembangannya juga cukup pesat. Jadi, yang bisa dilakukan adalah... Gini, kalau misalnya kita punya data, kita bisa main-main ekonometrics, right? Uh, tapi kalau kita tidak punya data, maka yang harus dilakukan adalah uh, coming up with the model of Indonesian economy. Dan hmm. um, itu memang agak sedikit rigorous ya, kalau dibandingkan kalau kita menggunakan ekonometrics Karena tantangannya adalah mungkin datanya nggak ada. Uh, pun kita kalau melihat COVID itu baru terjadi quarter 2 2020, kan? maka kalau kemudian kita mau misalnya uh, menggunakan data itu agak sedikit agak sedikit susah karena it's basically it's, it's a rare events. Events yang itu uh, kejadiannya itu sebenarnya probability-nya itu kecil sekali karena belum pernah terjadi gitu. Kalau melihat negara-negara lain itu kontraksi sebesar itu terjadi misalnya saat Great Depression. <laughs> misalnya kontraksi sebesar itu terjadinya 30 tahun, 40 tahun yang lalu. So uh, it's gonna be a challenge in itself, uh, apalagi kalau teman-teman nanti yang mungkin di social society uh, mungkin bisa memberikan ide-ide misalnya, bisa nggak sih kita mengukur uh, dampak covid ini tanpa menggunakan data-data resmi dari BPS misalnya. data resmi dari BPS kan mungkin itu tidak uh, availability-nya terlalu banyak ya, tapi mungkin bisa dilihat dari sisi rumah tangga misalnya, dari sisi uh, uh, penjualan di sektor jasa atau penjualan di sektor yang jasa yang itu sebenarnya datanya bisa dari dari mana aja? Kalau kita ngomongin big, de, big, big data, we don't really have to rely on BPS lagi kan? Kita bisa misalnya menggunakan data dari sosial media atau yang jelas um, memang perlu ingenuity ya in terms of like bagaimana kita bisa resource, resourceful menggunakan berbagai macam sumber data yang kemudian bisa digunakan untuk menganalisis misalnya Efek dari COVID-19 ini terhadap perekonomian Indonesia. Or some sort of different uh, sectors yang kita bisa uh, pelajari juga. Hmm. Kalau kamu ngomongin mikroekonomi, itu berarti kita melihat uh, perilaku individu atau perilaku perusahaan. Jadi nanti yang kita cari adalah data perilaku individu dan perilaku perusahaan misalnya dari susenas uh, survei surveinya bps atau misalnya sakernas sakernas itu survei ketenaga kerjaan misalnya. atau juga ada data uh, ifls namanya itu data survei uh, udah ada beberapa gelombang gitu ya dan yang, yang ditanyakan itu banyak banget jadi kalau kamu lihat formnya itu Kalo orang jauh ngomong terek-terek, tapi oke banget Dan itu, itu mahal ya, kalau misalnya. Iya. Dan itu, su, i, dan itu basis data household yang paling uh, paling lengkap ya, kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Misalnya kita asumsikan aja ini sebenarnya udah ada bantuan dari pemerintah, yes. tapi kecil banget gitu. ya. Yeah. Gimana sih? What if? Bantuan itu misalnya diperbanyak, yeah. nah, apakah kemudian kita tetap minus 5% apakah kemudian kalau dari di kuartal 2 itu bantuannya bisa diperbanyak, ternyata kita komprasinya cuma 1% misalnya yeah, gitu. Yeah. Yeah. Dan kemudian intervensi apa yang paling baik, apakah bantuan ke UMKM, apakah BLT, apakah misalnya kalau di negara lain ada namanya unemployment insurance, mm. Let's join soulul for society as a pro disorder.